Selamat malam teman-teman uh, Sebelum uh, Membuat Tutorial dadakan Berkaitan dengan File fakta integritas Berkas di PPG uh, Sebelum dimulai uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya melihat banyak eh fakta integritas yang hasil downloadan dari web PPG itu ditulis ulang atau diketik ulang kenapa karena diketik ulang karena eh, hasil downloadan dari web Hai PPG file eh Tulisannya itu di samping sebelah kiri itu ada garis warna merah. Gimana caranya supaya tidak mengetik ulang atau eh, menghilangkan garis warna merah sebelah kiri? Itu simpel banget teman-teman. Coba kita coba ya menghilangkan kita coba klik garis warna merah klik tulisan akan berubah menjadi warna merah dan ada garis bawah gimana caranya untuk menghilangkannya Oke. kita blok paragraf eh, fakta integritas ini dari awal kita blok Ya, kemudian, klik kanan, kita pilih "Accept Change". Nah, garisnya akan hilang warna merah. Garis warna merah yang akan hilang, kemudian tulisannya warna merah dan garis bawah akan hilang, atau kembali ke seperti biasanya, gitu ya. Kemudian yang bawah kita coba klik kita blok klik kanan Asep Nah akan hilang juga Ini masih ada satu lagi Kita coba klik Kita blok dulu Klik kanan Eh gak Klik kanan bener banget ini Klik kanan accept change. nah dia akan kembali normal seperti kalau kita menulis atau mengetik di dokumen baru gitu ya uh, jenis hurufnya kita new roman ukurannya 12 spasinya kita ubah uh, block kanan paragraf after kita rubah ke 0 spasinya kita buat satu setengah nah seperti ini kita buat satu standar single oke baru bisa kita edit kembali nah hasilnya seperti ini ya teman teman tidak perlu mengetik ulang kembali karena kalau mengetik ulang kembali akan lebih lama Ini dalam waktu tidak nyampe satu menit Kita tinggal mengisikan e, identitas yang perlu diisikan di sini Oke okay. Gitu tutorial cara menghilangkan garis warna merah sebelah kiri di file downloadan file hasil downloadan dari uh, berkas PPG next time kita ketemu lagi di tutorial tentang IT berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh